Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabat semuanya dimanapun saudara-saudara berada. Ya seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Ini berbagi informasi kawannya. Jadi ini ada informasi terkait uh, Nikita Mirsani. Nah ini saya ambil dari media online. warta online-nya dengan judul Nikita Mirsani baru saja bebas, tapi mau buat huru hara, disentil, nanti masuk penjara lagi, nangis, Eh, hey, kerennya, kenapa lagi Nikita Mirsani sudah bebas, mau cari gara-gara lagi nah, simat selengkapnya kawan Nikita Mirsani akhirnya diponis bebas oleh Majelis Hakim pengadilan negeri. Serang, Banteng, terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan di Tomah Kamis, 29 Desember 2022. Baru saja bebas sehari, Nikita Mirzani mengaku sudah siap membuat guru hara lagi di penghujung tahun 2022. Ibu Tiga Anak itu menyampaikan hal tersebut melalui video yang kini viral di media sosial. Nikita Mirzani pun bersumpah akan membombardir semua orang tanpa pandang bulu. Apakah huru hara akan dimulai segera? Ujarnya dalam video selfie menunjukkan dirinya tengah berdandan. Melangsur akun TikTok dan Nikita Mirsani 24 jam Jumat 30 Desember 2022. Di awal penghujung tahun 2023, gue akan membombardir semuanya tanpa terkecuali. Gua mau bikin kayak nenek frozen pada pakai ring di jantungnya, sambun dia. Belum diketahui siapa saja dimaksud oleh Nikita Mirsani, namun artis yang baru saja go public dengan pria bule asal jernang ini, diketahui banyak musuh, termasuk Denis Charista. Bukannya didukung, Nikita Mirsani justru banjir sentilan dari netizen. Ya Allah, kira berubah jadi pribadi yang sabar, komentar netizen. Nanti masuk penjara lagi, nangis lagi, ngamuk-ngamuk lagi, sahut yang lain. Ya udahlah, biarlah, biarin saja suka-suka dia, Ibu-ibunya lainnya, ketika asli suara. Eh, ramai lagi nih, pasti nih ya. Ibu Mirsani. Ini kita Mirsani. Ya. Ini kan sudah bebas nih, ini ibu kita Mirsa nih, sudah bebas ya, dengan permasalahannya dengan Dito. Nah, tidak perlu lagi bawa burung hara ya, cari musuh. Jadi ini kalau saran saya tidak perlu ya kan, nanti kalau Huruhara lagi banyak musuhnya lagi. Nah, nanti entah apa yang terjadi lagi. Ya sebaiknya ya, ya fokus saja kepada pekerjaan yang uh, semestinya ya yang sesuai dengan bakatnya yang selama ini. Ya karena sebelumnya itu saya kenal Nikita Mishani kan sebelumnya terkait masalah apa itu mengkritik ulama ya termasuk ada ustadz kita yang almarhum ya. Situ mulailah ramai ini. Nah, kalau mau buat huru hara, nyari musuh, nyari musuh ini paling gampang. Nyari musuh itu paling gampang buat aja penghinaan, kajian kepada seseorang lah. itu Banyak musuhnya itu. Ya, mencari kawan juga, ya susah-susah gampang karena sekarang juga untuk mencari kawan. Biasanya ya, walaupun tidak semuanya, tidak semuanya, tapi rata-rata, ya. Mau berkawang kalau pejabat orang kaya punya duit. Nah, itu tapi kalau orang eh, dia mau mandang orang miskin, bukan pejabat kadang-kadang ada beberapa orang tidak mau bersahabat. Kalau bukan tidak mau berteman, kalau bukan yang sepemikiran dengan dia atau yang sedih dengan dia, ada juga yang begitu ya kan? Mau rasa memiliki uang banyak, kekayaan banyak, ilmunya tinggi, yang merasa ilmunya tinggi. Nah, terkadang orang-orang seperti ini bergaulnya dengan yang yang selepel dengan murid. Adalah tidak semua ya, tidak semua, tapi ada pokoknya-pokoknya seperti itu. gama mau teman dengan yang sekuranya bukan selepel sama dia. Nah, ini kawan, kembali lagi kepada ibu Nikita kita bersani ini kan baru saja selesai tapi kita belum tahu guru harap apa itu masuk tapi kalau disimak dia bilang banyak apa banyak jantung yang akan menggunakan ring nah, artinya apa itu berarti banyak yang jantungan apakah Nikita Mirsani ini banyak mengetahui kekurangan kekurangan atau kebobrokan kebobrokan seseorang entah itu artis entah itu pejabat dan sebagainya kita tidak tahu tapi saran saya kalau ini kita merasa kalau masalah pribadi seseorang tidak perlu dibuka aibnya tapi kalau masalah penyalahgunaan wewenang terkait kepentingan orang banyak nah bisa juga dibuka-buka tuh dipublikasi ya kan siapa tahu Ibu Nikita mirzani ini banyak kenal pejabat di negeri ini ya banyak kenal kemudian mungkin diantara mereka yang dikenal itu ada yang menyalahgunakan wewenan atau hal-hal yang melanggar uh, hukum di luar jabatannya nah, bisa lah, kalau itu bisa lah di buka-buka ya karena ini menyangkut masalah kepentingan umum untuk keadilan orang banyak, tapi kalau yang bersifat pribadi, ya seseorang, ya di internal keluarga, eh ya mungkin tidak perlu di, di dibuka ke umum. Jadi ini karena banyak sekali netizen ya, banyak sekali netizen yang yang memberikan statement di videonya Nikita Mirzani, ya ada produk kontra lah, nah, itu biasa itu ya yang penting kalau saran saya tidak perlu lagi singgung-singgung masalah eh, ulama ya yang informasi terus tarus terus ya, seperti sebelum-sebelumnya tidak perlu terlalu masuk ke sana kalaupun mungkin ada yang kurang diberikan masukan aja ya diberikan kritikan nah, kalau menemukan hal-hal yang tidak pantas nah ini saja informasi sahabat kerai Indonesia ya Tetap semangat, mari kita tetap jaga persatuan Indonesia, NKRI harga mati, kita harus mengutamakan toleransi, ya toleransi dalam kehidupan beragama. Mereka, NKRI harga mati. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.